Assalamualaikum semuanya. Aku hari ini aku mau reaction tentang apa sih penyebab cabe itu rontok. Dua alasan kenapa buah cabe Anda sering rontok. Betul. Nah, ya cabe sekarang itu sering rontok itu ya, guys. Itu kenapa? Petani cabe itu sering mengalami gagal panen karena rontok kayak gini ya, guys ya. Apa sih penyebabnya? Karena serangan lalat buah jika di buah cabe jadi yang pertama itu karena serangan lalat buah, guys. B Anda yang rontok ada satu titik kecil saja, itu berarti. Oh, ya kalau ada titik kecil hitam kayak gini pasti terkena serangan lalat buah, guys. Sudah kena sengatan lalat buah. Untuk mengatasinya Anda bisa pakai perangkap dengan hormon petrogenol. Anda bisa. Oh, jadi bisa guys di atasnya dengan pakai apa itu tadi? Petrogenol gitu, guys, buat mengatasi serangan lalat buah ini. Beli di toko pertanian harganya murah sekali, cara bikinnya nanti akan kita bahas di video yang lain. Yang kedua, karena kekurangan unsur hara kalsium, unsur... Kal oh, bisa juga karena kekurangan unsur kalsium. Jadi, unsur ini yang paling berperan adalah pertumbuhan sel. Oh ya, bisa jadi, guys, jadi yang penyebab cabai itu rontok itu yang pertama tadi karena sengatan e, lalat buah terus yang kedua adalah kurangnya unsur kalsium gitu guys. kalsium ini fungsinya untuk mempertebal dinding buah jadi jika kekurangan unsur kalsium buah Anda akan mudah rontok untuk menanganinya Anda bisa pakai kapur dolomit dan pecah oh ini pakai kapur dolomit guys cara mengatasinya supaya e, dinding buah cabenya itu kuat gitu guys jadi tidak mudah rontok dan cangkang telur ditaburkan di sekeliling batang cabai cukup sebulan sekali saja ketik pakai kapur dolomit tadi sama cangkang telur ditaburin di sekitar batangnya itu guys ketika masa mulai berbuah seperti itu tip... jadi naburnya itu ketika masa mulai berbuah itu jadi ditabur kapur dolomit sama pecahan kulit telur gitu guys jadi itu tadi tips untuk mengatasi cabe yang rontok semoga bermanfaat, terima kasih